السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمع أما بعد kepada Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Haji Fauzi M.A., Ak.CA., Bapak Dr. Salamun yang saya hormati. Tidak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang kami hormati Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan rahmatnya, Kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangka penyampaian sebuah presentasi mata kuliah manajemen sumber daya manusia pendidikan. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan berkah serta syafaatnya, pelak-pelak diaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati, di sini kami kelompok dua yang terdiri atas Agus Amiruddin, Rojani Amsir, Rahmani, Siti Ramlah, Tahir, M. Joko Nur Aziz, Nur Zaini, dan Nana Diana, akan menyampaikan sebuah makalah yang berjudul Hakikat Sumberdaya Manusia Pendidikan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Rahmani kepada beliau kami haturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia pendidikan yaitu Bapak Dr. Haji Pauzi Bapak Dr. Salamun yang mudah-mudahan mereka berdua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam S2 State Sewu yang saya cintai langsung saja pada kesempatan kali ini kami mewakili daripada kelompok 2 yang dalam hal ini akan menyampaikan suatu makalah atau pemaparan makalah tentang manajemen sumber daya manusia pendidikan Yang dalam hal ini dititik beratkan kepada hakikat sumber daya manusia Bapak dosen pengampu yang saya hormati Hakikat sumber daya manusia Secara bahasa Hakikat itu berasal dari bahasa Arab. Yang di situ lafadznya haqiqatan. Terjadi pada isim masdar. Isim masdar kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah sasaran ataupun tujuan. Yang artinya hakikat daripada sumber manusia itu yang dititikberatkan adalah pada Tujuan yang sebenarnya yang sesuai dengan yang diinginkan, menurut Hasibuan, apa sih yang dinamakan hakikat manajemen sumber daya manusia itu? Pada hakikatnya, sumber daya manusia itu terdiri dari fikir dan fisik manusia. Artinya terdiri dari hal yang zohir dan batin. Fikir itu suatu hal yang batin. Fisik itu sesuatu hal yang zohir. Yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh. Sedangkan fikir itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Maka dikatakan tadi, sesuatu yang zohir dan batin Bisa diartikan pula Hakikat daripada sumber daya manusia itu Terdiri dari ruh dan jasad Ruh itu yang terdiri dari batin Dan jasad itu terdiri dari zohirnya Lahiriahnya Sudah jelas namanya jasad kelihatan sediakan ruh tidak kelihatan. Artinya apa? Kalau kita cashback ke belakang, pada zaman sosok pimpinan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau diangkat oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah berupa Isra' wal Mi'raj, itu adalah terdiri dari ruh dan jasad. Artinya apa? Tidak bisa dilakukan dengan ruh saja. Tidak bisa dilakukan dengan jasad saja. Tetapi ruh dan jasad menjadi satu sehingga terjadilah isra Mi'rod tersebut. Nah sosok Nabi Muhammad itu ya melakukan Israq Mi'rod terdiri dari ruh dan jasad. Nah sosok Nabi Muhammad itulah yang dinamakan sumber daya manusia. Begitu pula kita, entah kita selaku pengajar, selaku pemimpin organisasi, ataupun suatu pimpinan dalam suatu perusahaan, maka dibutuhkan yang namanya sumber daya manusia, yaitu mengolah pikir dan juga yang terdiri dari jasad ataupun fisik. Artinya, tidak bisa dilakukan satu hal saja. Harus antara fikir dan fisik manusia itu menjadi satu Sehingga mampu melaksanakan manajemen-manajemen Melakukan tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang berlaku Sehingga tujuan yang dikehendaki sesuai harapan secanggih apapun ya, alat yang kita gunakan Sebagus apapun media yang kita pakai, setenar apapun, ya, kebutuhan yang kita akan pergunakan jika tidak bisa melewati Ataupun tidak bisa menggunakan pikir, tidak bisa menggunakan intelektual sumber daya manusianya itu Maka tidak ada arti alat-alat tersebut karena alat itu adalah sebagai sarana. Sedangkan titik tolak yang utamanya, ujung tombaknya adalah intelek kualitas manusia itu sendiri, yaitu daya fikirnya dan kekuatan fisiknya berupa kekuatan jasmaninya untuk melakukan tujuan-tujuan tersebut. Maka dalam suatu manajemen, suatu pendidikan, suatu organisasi, suatu perusahaan apapun alat yang digunakan jika sumber daya manusianya, sosok subjeknya, sosok pelakunya tidak ada daya intelektualitas yang tinggi dan tidak punya fisik yang sehat maka tidak akan terjadi apa yang dibutuhkan dalam organisasi itu, dan organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Bapak dosen yang saya hormati, itu masalah hakikat manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya. Di sini ada yang nomor dua, yaitu manusia sebagai aset. Apa yang dimaksud aset? Nah, dalam dewasa ini, belakangan ini, perkembangan terbaru memandang sumber daya manusia, bukan sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi ataupun suatu organisasi artinya apa sumber daya manusia itu bagian daripada aset yang sangat besar yang dibutuhkan dalam suatu institusi ataupun suatu organisasi kita ngambil contoh organisasi apapun institusi apapun sebesar apapun Pasti jika ada sumber daya manusianya yang bagus, maka dia akan diperbutkan, maka dia akan di apa rekrut untuk menjadi bagian daripada institusi ataupun organisasi tersebut. Kenapa? Karena sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu organisasi itu merupakan aset yang sangat besar, yang dapat memajukan, dan melancarkan bahkan membesarkan suatu institusi ataupun organisasi Bapak dosen yang kami hormati selanjutnya manusia adalah sebagai makhluk sosial Maslow mengklasifikasikan bahwa kebutuhan manusia itu dalam tingkatan kebutuhan yang selanjutnya disebut dengan hirarki kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau dengan bahasa asingnya physiological need. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai sumber daya manusia, karena wajarnya fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia itu butuh makan, butuh minum. Kenapa demikian? Karena makan atau pangan, sandang ataupun papan, ya, itu sangat dibutuhkan oleh manusia Sebagai penunjang Untuk menjadi manusia Ataupun sumber daya manusia Yang berkualitas Kenapa Kebutuhan tersebut Dibutuhkan Yang disesuaikan dengan Aktivitas Sumber daya, daya manusia Itu sendiri Manusia bekerja Bekerja butuh tenaga Tenaga bersumber dari makan manusia bekerja bekerja butuh pakaian ataupun sandang maka manusia pun membutuhkan yang namanya pakaian manusia bekerja manusia butuh istirahat istirahat membutuhkan tempat tinggal maka manusia butuh tempat tinggal ataupun perumahan itu yang pertama yang yang selanjutnya adalah Kebutuhan rasa aman sebagai manusia makhluk sosial tentunya dia sangat berpengaruh dengan keamanan, baik keamanan hati ataupun keamanan fisik, baik keamanan lingkungan ataupun keamanan secara individu. Artinya, apa selaku sumber daya manusia, manusia sebagai makhluk sosial? butuh rasa aman yang mana rasa aman itu membutuhkan daripada aktivitas membutuhkan daripada apa namanya membutuhkan daripada kerjasama pihak lain maksudnya membutuhkan kerjasama dari pihak lain kenapa keamanan tidak bisa dibuat dengan secara individu tetapi keamanan itu pun membutuhkan orang lain maka di Indonesia ada istilah dalam pendidikan itu security ada istilah satpam ataupun di lebih luasnya ada istilah polisi dan lain sebagainya ini karena apa namanya salah satu tugasnya mengamankan daripada masyarakatnya sedangkan sumber daya manusia sebagai manusia sosial tersebut makhluk sosial itu butuh keamanan dari lingkungan ataupun dari pihak terkait yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial kebutuhan sosial di sini dalam bahasa asiknya love and blogging yang mana hidup berkelompok manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan kita selaku manusia atau makhluk sosial tidak bisa hidup secara individu kenapa apapun yang kita lakukan dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi kembali itu membutuhkan orang lain artinya orang-orang di sekitar kita baik tetangga kita masyarakat kita lingkungan bekerja kita lingkungan pendidikan kita pun kita butuhkan untuk saling tolong menolong saling bahu membahu dengan yang lainnya itulah fungsi makhluk sosial kalau kita kerucutkan ke dalam suatu pelajaran agama kalau kita hidup secara individu, siapakah yang akan memandikan kita ketika kita mati? Siapakah yang akan mengkapankan kita ketika kita mati? Siapakah yang akan menguburkan kita ketika kita sudah mati? Andaikan kita tetap para pendirian kita sebagai makhluk individu, maka kita hidup sendiri, mati, kubur, dikuburkan oleh diri kita sendiri yang tidak mungkin itu terjadi. Kita makan butuh beras, beras bersumber dari petani, berarti kita membutuhkan petani. Petani adalah orang lain, Nah maka itulah fungsi daripada kebutuhan sosial atau hidup berkelompok kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pengakuan dan penghargaan atau istilah lainnya adalah esteem. Istim adalah pengutuh, kebutuhan pengakuan dan penghargaan. Pada hakikatnya setiap manusia ingin dihargai. Baik dihargai di mata manusia, terlebih dihargai oleh mata Allah. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita mengaji, kita menghafal Al-Quran, kita belajar, itu pun kita Minta dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu sah-sah saja Karena Allah memang menyiapkan suatu penghargaan Bagi umatnya yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah Kembali kepada manusia selaku makhluk Ataupun sumber daya manusia Kita ini butuh pengakuan Seorang guru butuh diakui dia itu adalah guru salah satu suatu instansi pendidikan. Seorang dosen butuh pengakuan dari rektornya atau dari pimpinannya, dari mahasiswanya bahwa si Ahmad adalah seorang dosen. Terlepas dari itu, selain dari pengakuan, orang pun selaku manusia, kita pun butuh namanya penghargaan. Kenapa? Penghargaan itu adalah alat ataupun sarana untuk motivasi kita memajukan suatu lembaga, memajukan suatu pendidikan, memajukan suatu institusi, memajukan suatu organisasi, walaupun itu bukan tujuan. Tetapi penghargaan adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk memacu dan Me, me, apa namanya, memotivasi seorang manusia Menuju suatu kesuksesan Dan menuju mensukseskan orang-orang yang ada di sekitarnya Yang selanjutnya adalah Kebutuhan akan kesempatan mengembangkan diri Atau dalam istilah Bahasa asiknya Self-actualization kebutuhan akan kesempatan mengembangkan diri. Manusia punya potensi masing-masing. Manusia punya prospek masing-masing. Manusia punya skill masing-masing yang antara satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Namun potensi tersebut akan sangat bermanfaat, akan sangat berfaedah bagi orang lain jika potensi tersebut dikembangkan kepada orang lain. Artinya, selaku sumber daya manusia, berkesempatan punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya untuk memacu. Pada suatu kemanfaatan terutama kemanfaatan bagi orang lain. Yang skillnya dalam dunia IT mengembangkan dirinya sehingga orang lain pun ketika ingin belajar IT dia akan dengan mudah. Seseorang punya skill dalam bela diri dia kembangkan bela dirinya sehingga orang lain pun bisa belajar bela diri lewat skill yang dimiliki oleh orang tersebut demikian seterusnya dan seterusnya itulah kalau dalam konsep Islam namanya adalah awilmin yuntafa'ubi ilmu yang bermanfaat dalam bahasa makalahnya itu adalah mengembangkan diri mengembangkan diri seorang guru mengembangkan dirinya dalam skillnya itu yang ditularkan kepada muridnya seorang dosen memberikan ilmunya kepada mahasiswanya kelak mahasiswanya pun akan menjadi guru kelak mahasiswanya pun akan menjadi dosen murid menjadi guru terus berkepanjangan yang bersumber dari pengembangan diri yang pertama ini secara runtut akan terus-menerus dikembangkan dan bermanfaat itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya manusia sebagai faktor terbentuknya integrasi. Adapun faktor pendorong integrasi tersebut adalah yang pertama lingkungan. Nah, SDM ya akan bisa terbentuk menjadi Manusia yang berintegritas Apabila didukung oleh lingkungan yang memadai Lingkungan yang nyaman Lingkungan yang memberikan dukungan Terus yang kedua Faktor pendorongnya adalah sejarah dan kultur organisasi Sejarah itu dalam bahasa Arab itu syajarok pohon yang namanya pohon itu ada rantingnya ada daunnya ada akarnya maka dengan gabungan batang ranting daun dan akar itu kokohlah suatu pohon yang kemanfaatannya pohon itu akan mengayomi atau melindungi orang-orang yang di bawahnya artinya selaku sumber daya manusia kita butuh sejarah karena dari sejarah pun kita bisa belajar bagaimana teknik bagaimana metode bagaimana inisiatif bagaimana jalan keluarnya kita ketika kita mendapatkan kesulitan serta kultur organisasi di samping sejarah juga membutuhkan yang namanya kultur organisasi kultur organisasi ini adalah budaya budaya yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan dalam berorganisasi ini budaya kebiasaan dalam berorganisasi yang menjadi faktor pendorong terbentuknya daripada integritas tersebut yang selanjutnya adalah strategis strategis ini ya ia ya strategi asal kata strategi strategi itu adalah cara kalau dalam ilmu fik itu dikatakan siasat siasat kalau zaman rasul itu siasat atau strategi Nah yang menjadi terbentuknya integritas Salah satu pendorongnya Itu strategi Tentunya strategi yang bagus Strategi yang dapat menunjang Suatu keberhasilan Dalam suatu upaya Kenapa? Strategi ini bagian daripada Cara, bagaimana caranya Agar berhasil Bagaimana caranya Agar supaya mencapai tujuan Kalau seorang guru Bagaimana strateginya? Strateginya untuk mencapai suatu ketuntas ketuntasan bisa juga terjadi ya. maksud strategis ini adalah strategis dalam arti tempat yang dihuni. Contoh saya seorang guru, apakah strategis saya mengajar di suatu pendidikan yang saya ajar itu, ataupun tempatnya strategiskah tempat yang saya di situ mengajar di dalamnya nah ini membutuhkan strategis ataupun strategi bisa dikatakan sehingga terbentuknya apa namanya integritas yang selanjutnya adalah struktur struktur itu adalah bagian daripada susunan bagan ya. bagan, kenapa suatu lembaga contoh, suatu pendidikan harus ada namanya struktur Struktur itu yang mengartikan bahwa ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Ada subjeknya pimpinannya, ada orangnya SDM-nya selaku pimpinan dalam suatu organisasi, ada juga orang-orang yang dipimpin di dalamnya. Maka terjadilah yang namanya struktur. Kalau dalam organisasi, struktur organisasi. Dalam OSIS struktur osis kan seperti itu mungkin dalam apa namanya perguruan tinggi pun saya yakin sama ada istilah struktur agar supaya semuanya bisa tersusun bisa rapi bisa teratur sesuai dengan tupoksi masing-masing apakah tugas seorang pemimpin, apakah tugas seorang wakil, apakah tugas seorang sekretaris, apakah tugas seorang bendahara, dan seterusnya. Ini dalam suatu struktur, sehingga kalau strukturnya bagus, strukturnya rapi, strukturnya bisa terorganis, ter, terorganisir, maka terbentuklah integritas yang bagus. Yang selanjutnya adalah, keterampilan dan nilai yang dianut eksekutif. Keterampilan adalah ya suatu skill dari seseorang. Ya, keterampilan dan nilai yang dianut eksekutif. Artinya sumber daya manusia itu sangat membutuhkan keterampilan skill dalam memimpin suatu organisasi, dalam memimpin suatu pendidikan jika seorang leader ataupun sumber daya manusianya tidak punya skill yang akan dia hadapi maka kurang berkembang dalam suatu organisasi dan nilai yang dianut oleh eksekutif, maksudnya di samping skill dia punya nilai ya yang diangut oleh eksekutif ini eksekutif itu adalah pimpin pimpinan dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah keterampilan dan nilai yang dimiliki karyawan. Eksekutif pimpinan. Karyawan adalah orang yang dipimpin apabila dalam suatu organisasi. Eksekutif Leadernya, pimpinannya, ya, terus karyawannya punya skill yang bagus yang dipadukan antara skill satu dengan skill lainnya sehingga nilainya tersebut akan menjadi bagus. Skill satu dengan skill yang lain digabungkan sehingga berkembang dan bahkan menjadi besar. Nah nilai yang dimiliki artinya nilai itu arti. Di samping skill punya makna, punya arti antara eksekutif dan juga karyawannya. Pimpinan dan bawahannya semua membutuhkan keterampilan. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusia jika pimpinannya tidak punya keterampilan. Walaupun karyawannya punya keterampilan, jika pimpinannya tidak punya skill, tidak punya nilai harga jualnya, maka kurang berkembang pula. Bahkan nanti akan terjadi sedikit kekacauan dalam suatu or organisasi. Demikian pula sebaliknya, walaupun secanggih apapun skillnya, keterampilan seorang pimpinan, tetapi jika karyawannya itu tidak punya skill, maka semakin berat tugas seorang pimpinan untuk mengarahkan dan memimpin daripada karyawannya. Selanjutnya Bapak dosen yang kami hormati adalah faktor pendorong tersebut adalah manajemen yang terkelola. Nah ini dalam suatu organisasi, dalam suatu lembaga, sangatlah penting yang namanya manajemen kenapa tanpa manajemen maka tidak akan berjalan suatu lembaga tanpa manajemen yang bagus tanpa manajemen yang terkelola tanpa manajemen yang rapi maka dalam suatu lembaga ataupun suatu organisasi akan mengalami kemunduran, ataupun mengalami suatu tarik ulur yang mana bisa mengacaukan dalam meraih tujuan yang diharapkan. Maka manajemen itu sangat diperlukan. Sebanyak apapun keuangan yang dimiliki suatu organisasi, yang dimiliki oleh suatu lembaga, jika manajemennya kacau balau, manajemennya tidak bisa menjadi rapi manajemennya tidak terkelola maka uang dana yang ada di lembaga tersebut akan menjadi terkuras habis tanpa adanya bukti keberhasilan yang maksimal yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah sistem komunikasi yang dimiliki yang memiliki tujuan membangun nah ini komunikasi komunikasi antara satu dengan lain kita ambil contoh lagi dalam suatu lembaga ataupun suatu organisasi perlu sangat penting komunikasi komunikasi antara atasan terhadap bawahan bawahan komunikasi terhadap atasan seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan muridnya, murid pun harus bisa berkomunikasi dengan gurunya, dosen bisa berkomunikasi dengan mahasiswanya, mahasiswanya bisa berkomunikasi dengan dosennya. Artinya komunikasi tersebut merupakan diskusi-diskusi kecil. Kenapa? Dalam komunikasi kita akan menemukan di mana Titik kekurangan kita selaku dosen, di mana titik kelemahan kita selaku guru, di mana titik kekurangan kita selaku pimpinan, ataupun sebaliknya, maka di dalam diskusi tersebut timbullah nanti akan ada namanya istilah apa eh, kritik yang sifatnya membangun ataupun usulan ataupun ide-ide dalam suatu hal karena komunikasi itu adalah perbincangan yang kecil tapi bermakna di situ antara satu dengan yang lain akan menyadari kekurangannya dan akan memberikan dukungan ataupun memberikan ide ataupun memberikan saran terhadap yang lainnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak dosen kami dari kelompok dua mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan dari kami karena kami adalah manusia yang lemah dan untuk selanjutnya penutup ya, kesimpulan-kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu moderator Baik, terima kasih kepada Bapak Rohmani. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak dosen yang saya hormati. Dari uraian di atas dapat kami simpulkan bahwasanya pentingnya pengetahuan hakikat sumber daya manusia menjadi suatu kewajiban bagi manusia untuk menggali potensi sumber daya manusia sehingga dapat berdampak pada sukses dan tidaknya manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Baiklah, demikian paparan dari kami kelompok dua. Kami mohon maaf apabila dalam paparan kami terdapat kekeliruan dan terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan kaidah penulisan maupun ketidaksesuaian materi kami. Dan apabila pembaca ada saran dalam pengembangan materi dalam makalah ini, kami atas nama kelompok 2 membuka atensi dalam pengembangan makalah ini. Terima kasih terima kasih atas perhatiannya dan mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 2. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.